ayo ayo hai Warga lereng Gunung Semeru terus-terusan diuji bencana Intensitas hujan yang terjadi di kawasan lereng Gunung Semeru Memicu banjir lahar Minggu 9 Januari 2022 Akibat kejadian ini sejumlah kawasan sungai yang berhulu Dari Semeru muncul kepulan asap tinggi diakibatkan oleh letusan sekunder Sungai Loprak dan Regoyo di desa Sumberwuluh Atau kecamatan Candipuro adalah wilayah yang paling deras dialiri banjir lahar debit banjir lahar di sungai tersebut telah mencapai 40 amat Semua warga yang sedang berada di dekat aliran lahar mendadak panik Sebab banjir tersebut tiba-tiba datang membesar dengan membawa material pasir, kerikil, dan batu berukuran besar Samsul Arifin, Sekretaris Desa Sumberwulu mengatakan Banjir lahar ini terdeteksi dari alat pemantau getaran lahar dari pos Gunung Saur sekira pukul 14.00 Awal getaran lahar dingin mencapai amplitudo 8 amat namun selang setengah jam kemudian naik hingga amak 40 amak. Sejauh ini belum ada laporan dampak, tapi saking derasnya banjir getaran sampai terasa di sekitaran bibir sungai, kata dia. Terus adanya ancaman bencana susuan ini. Kepala Bidang, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Lumajang Joko Sambang mengatakan, ancaman banjir lahar akan diperkirakan akan datang dalam periode Januari-Februari. Hal ini dipicu karena fenomena lanina. Fenomena lanina memudahkan terbentuknya awan yang membuat curah hujan lebih tinggi. Kami berharap masyarakat yang berada di aliran lahar gunung Semeru selalu waspada dan berhati-hati jangan berada di sana. Apabila dari atas gunung sudah terlihat mendung gelap segera mencari tempat yang lebih tinggi atau jarak aman. Minimal 500 meter dari tanggul kiri-kanan, Pukasnya. Karena... Kalima nyampe jembatan Perak. Yes. Tambah besar guys, bawa batu-batu besar guys, material, bawa material. Tolong.